mereka kehilangan masa ototnya berwarna terang ini, itu maka dengan cepat itu masa lama akan menginfiltrasi untuk mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh otot tadi Otomatis melakukan olahraga untuk menjamin bahwa otot ini bisa tumbuh kembali. Otot kita itu adalah salah satu efektor atau regulator dari sistem imun yang sangat sangat krusial gitu. Otot kita itu salah satu fungsinya adalah untuk mengsekresi apa yang disebut dengan myokin. Jadi kalau dia nggak bergerak itu jumlah myokin akan jauh lebih kecil. Tapi kalau kita olahraga berarti kita dalam jumlah yang cukup itu otomatis meyokin akan diskresi dalam jumlah yang lebih tinggi dan dia akan membantu supaya sel-sel imunitas seperti killer cell, makrofag itu menjadi jauh lebih aktif Jadi mereka adalah kelompok yang sangat sangat riskan untuk meninggal karena covid ini Jadi otomatis mereka semua sebagian sekarang diisolasi, aktivitasnya berkurang tapi dampak negatifnya yang kita tidak sadari justru membuat mereka untuk stay di rumah, duduk diam di rumah itu sangat-sangat jelek -sangat gitu terhadap imunitas tubuhnya gitu bisa bergabung dengan teman-teman semua di WU. Terima kasih sekali kepada Pak Kaprodi, Pak Juranggah Angkasa yang sudah um, kali ini memberikan kesempatan untuk ikut meramaikan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lebih banyak untuk kita bekerja sama um, antara WU dan UGM dalam pelaksanaan program um, pendidikan gizi tidak hanya dalam uh, virtual seminar series ini tapi juga dalam kegiatan-kegiatan uh, pendidikan lainnya. Um, untuk hari ini saya diminta bantu untuk bisa memberikan informasi sedikit tentang uh, bagaimana sih kita mengatur pola diet yang ideal dan olahraga yang ideal pada lansia itu seperti apa dan kira-kira dampaknya kalau dikombinasikan kedua hal tersebut pada lansia itu seperti apa uh, kebetulan Dina adalah bidang area yang saya tekuni cukup lama sama sejak S3 sampai dengan postdoc sampai dengan sekarang um, sebagian besar melakukan penelitian dan um, intervensi pada pasien-pasien lansia di rumah sakit maupun di Energi home dan bagaimana mengelola supaya mereka um, dalam kondisi sehari-hari tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Dukun, kita ingin mereka hidup sehat, berkualitas, dan bisa tetap berfungsi dengan baik ketika usia senjanya. Nah, untuk kesempatan ini, uh, saya akan menyampaikan empat um, hal, yang pertama tadi menyambung sedikit yang sudah disampaikan dari awal oleh Pak Dudung dan Bu Nadia tadi, dari awal tentang bagaimana sih proses penuaan itu mempengaruhi sistem pencernaan manusia secara umum. Gitu. Dan pada lansia, sebenarnya perubahan apa yang terjadi? Kok mereka ini susah sih untuk dibuat supaya uh, makannya itu jumlahnya seperti yang dulu, waktu masih agak lebih muda, atau sebelum mereka jatuh sakit, kok sekarang jadi makannya jadi jauh lebih sedikit, kemudian kenyangnya lebih cepat itu, kenapa bisa seperti itu? Dan kira-kira kita sebagai ahli gizi nanti, strategi yang ideal untuk bisa membantu mengatasi masalah ini, itu sebenarnya seperti apa? gitu Apa trik-trik yang bisa kita gunakan untuk membantu mengatasi masalah gisilansia? Kemudian setelah itu, kita akan menelitik sedikit tentang bagaimana sih perubahan apa usia itu menyebabkan komposisi tubuh itu bergeser cukup drastis, yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dutra, yang diserikan dengan kemudian terjadi kaheksia. Nanti kita akan lihat sedikit kembali tentang itu, bagaimana olahraga, nanti bisa penting sekali perannya untuk mengembalikan atau reverse uh, efek dari uh, penuaan tersebut dan kira-kira olahraga yang ideal untuk lansia itu seperti apa? Oke. Okay? Yang pertama, ini dari yang tadi sudah dijelaskan di awal 6 kali Ibu Nadia bahwa proses penuhan sekali lagi memang menyebabkan perubahan fisiologis dan non-fisiologis pada tumbuhan si Tapi saya ingin fokus pada perubahan fisiologisnya terutama yang terkait pada seorang pencernaan ini di mana. Tubuh kita, karena sudah digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sekali, itu akan ada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dan kemampuan kita untuk bisa mengkonsumsi makanan itu menjadi berkurang drastis ketika memasuki usia lansia. Terutama yang ada di mulut itu kemampuan untuk mengecek makanan yang dulunya rasanya enak, sekarang sudah jauh lebih berkurang. Itu indra pengecapan rasa asin, rasa gurih itu mulai berkurang drastis. Kemudian tadi disebutkan juga gangguan berupa kesehatan mulut, gangguan menelan, disfagia atau kesehatan mulut secara umum, saya gigi-gigi, edentulisme itu yang sudah ompong semuanya yang sudah tidak ada lagi tentu akan jauh lebih susah untuk bisa uh, mencerna makanan dibanding dengan uh, kondisi sebelumnya. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi itu di lambung kita sebenarnya ketika masih usia senja nanti perubahan yang drastis yang terjadi salah satunya adalah reversible um, apa komposisi hormon yang yang agak berbeda dengan ketika masih muda. Yang pertama itu adalah hormon grelin yang kalau ketika masih muda itu Produksinya masih cukup tinggi. Ini hormon grelin tujuannya eh, tugasnya memberi kita rasa lapar jadi makan disebut dengan hormon lapar kalau pada tubuh manusia. Jadi dia harusnya sekresinya tetap tinggi, jadi kita punya rangsangan untuk mendapatkan rasa lapar itu secara rutin. Tapi pada lansia sekresi hormon grelin ini berkurang, jadi mereka cenderung nggak lapar. Bahkan kadang lansia itu banyak yang sehari nggak dikasih makan, sekalipun mereka nggak rasa lapar sama sekali dan nggak apa-apa gitu. Ini karena salah satunya karena grelinnya berkurang. Terus kemudian sebaliknya hormon kolestrol yang justru tugasnya untuk ngasih tahu kita uh, apa namanya kapan kita kenyang dan kapan harus berhenti makan itu produksinya meningkat terus gitu, jumlahnya banyak sekali. Jadi akhirnya kenyangnya itu cepat mau makan sesendok dua sendok terus sudah akhirnya merasa penuh gitu, jadi otomatis um, ini akan mengganggu proses um, apa asupan makan, nafsu makan pada lansia dan grelin dan polisi ini juga terangnya sangat penting sekali untuk membantu proses pengosongan lambung pada lansia untuk memindahkan makanan dari lambung ke rongga berikutnya. Nah lansia itu terkenal dengan apa yang disebut dengan gastroparesis yang banyak mereka alami itu seperti pada orang-orang yang DM juga yang banyak mengalami ini di mana proses perpindahan makanan yang sudah masuk itu di lambung itu Duduknya di lambung itu lama, makanannya. untuk pindah ke ruang organ berikutnya itu lama sekali. Jadi, kenyangnya cenderung jauh lebih lama dibandingkan dengan uh, usia yang lebih muda. Dan kalau kita lihat secara lebih teliti lagi, melihat kepada ukuran dari apa, saluran pencernaan manusia itu lama pada sel-sel uh, usus kita, itu pada pilih usus. Uh, itu dari sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa seorang manusia itu kalau diperkirakan usia 0-70 tahun itu kira-kira makanan dan minuman yang lewat dalam zona kecerahan itu sekitar 2-3 ton. Jadi jumlahnya sebanyak itu kalau lewat terus di dalam video usus yang gambarnya seperti di bawah kiri ini itu kan otomatis menjadi rusak, gitu sama seperti kalau sapu dipakai terus ya otomatis jadi rusak juga gitu. Jadi otomatis kemampuan mereka untuk bisa menyerap zat gizi terutama yang makronutrien yang besar, khususnya protein, itu menjadi sangat berkurang sekali. Jadi, kalau misalnya umumnya lansia, misalnya mengkonsumsi sebuah makanan yang mengatakan protein, taruhlah telur gitu, dikonsumsi satu butir telur yang proteinnya sekitar 16 gram, itu kalau biasanya kalau kita yang masih muda, itu 16 gramnya akan terserap semua. Tapi pada lansia, mungkin yang terserap itu hanya sekitar 10-12 gram saja. Jadi, sebagian besar itu loss di dalam saluran pencernaan. Nah, padahal pada saat yang sama itu lansia itu punya kebutuhan protein yang jauh lebih besar dibandingkan biasanya karena tadi yang disebutkan oleh Bu Nadia itu pada proses penuaan terjadi kerusakan seluler banyak sekali, proses inflamasi yang membutuhkan banyak sekali protein untuk mengganti sel-sel yang rusak untuk membangun kembali jaringan yang baru. Nah, kalau dua hal ini terjadi sudah yang masuk kurang, kebutuhannya meningkat kan otomatis defisitnya semakin besar gitu. Jadi makanya lansia sangat mudah sekali mengalami apa yang disebut dengan malnutrisi. Jadi gangguan gizinya menjadi semakin parah. Dan kalau tidak terkontrol lama-lama karena sudah defisit terus otomatis tubuh akan membakar jaringan otot yang ada akan mengalami sarkopenia. Jadi Ototnya digunakan sebagai sumber energi, hanya semakin lama semakin banyak terbakar, ukurannya semakin kecil, kekuatannya semakin lemah, jadi mengalami sarkopenia. Dan kalau sudah sarkopenia ini biasanya susah untuk menghentikan, untuk pindah ke step berikutnya kalau nggak diintervensi ini, itu hanya mengalami kerapuhan, mengalami frailty. Dan kalau sudah rapuh ini sebagian besar lansia itu sudah kita temukan dari berbagai penelitian yang kita lakukan hanya di Indonesia tapi juga di negara Maju sekalipun itu kalau sudah sarkopenia dan frail itu lansia cenderung dia ya, menderita infeksi jauh lebih sering kalau dirawat di rumah sakit lebih lama sakitnya um, selalu menjadi lebih parah biaya perawatan jadi lebih besar dan risiko kematiannya tentu jadi jauh lebih besar juga jadi makanya sangat memperhatikan saling dan kalau kita apa Lihat lagi dari hasil mentalisis juga dalam penelitian yang lain tadi seperti saya sebutkan di awal, bahwa lansia itu dibandingkan dengan orang dewasa muda itu jauh lebih rendah nafsu makannya. Dan ketika sudah makan itu rasa kenyangnya jauh lebih lama terjadinya. Jadi otomatis secara total karena dia nggak terlalu lapar, itu nafsu makan jauh lebih kecil, otomatis jumlah asupan makanan yang terjadi dalam sehari-hari itu menjadi lebih rendah. Nah, makanya sekarang bagaimana kita menyiasati ini itu triknya akan kita bahas berikutnya yang pertama itu sebagai seorang ahli gizi, tentu teman-teman yang mahasiswa gigi semuanya tahu kalau kita ketemu pasien lansia itu sebenarnya hampir semuanya kalau dilihat itu tanpa membedakan apa namanya komorbid yang lain ya secara umum lansia sebagian besar itu butuh diet yang tiba TKTP yang tinggi kalori tinggi protein untuk mencapai tinggi kalori ini biasanya kita menggunakan perintuan kebutuhan energi itu bisa dengan rumus yang bermacam-macam bisa dengan Aris Benedict bisa dengan Scoville bisa itu terserah seperti apa kalau di Australia itu kita punya kebiasaan menggunakan rumus Scoville itu karena alasan cuma paling praktis itu kalau teman-teman bandingkan antara Aris Benedict dengan Scoville itu dia satu-satunya rumus yang enggak butuh tinggi badan gitu loh jadi kalau pada lansia karena susah mengukur tinggi badannya atau kalau mereka sudah mulai bungkuk sudah mulai duduk di kursi roda kan itu susah kalau mengestimasi tinggi badan dengan demi span panjang ulna dan sebagainya itu nanti rumus estimasi dipakai untuk estimasi tinggi energi lah kebutuhan energi lagi jadi hasilnya semakin melebar gitu. jadi makanya kita lebih senang menggunakan rumus COVID yang lebih direct jadi langsung dihitung sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya, kebutuhan energinya seperti apa nah tapi yang Krusial untuk kita perhatikan ini adalah terkait dengan faktor stres, terutama ketika lansia kita temukan, enggak harus berat badannya rendah, enggak harus saat itu berada dalam biangnya di bawah normal, tapi salah satu indikasi malnutrisi pada lansia yang sering kita lupakan sebagai gizi adalah mereka yang mengalami perubahan berat badan atau kehilangan masa tubuh, trauma masa otot dalam mengkusingkan. Jadi gak harus, misalnya BMI nya dia tetap di atas 20 atau 22 atau 25, gak masalah gitu. Tapi dalam waktu tiga bulan terakhir misalnya dia udah hilang berat badannya sampai 5-10 kilo, kilo itu artinya dia juga malam utuhnya sisa. Gitu. Karena terjadi penurunan masa tubuh yang sangat signifikan. Nah, untuk kondisi kayak gini biasanya kita memberikan faktor stres antara 1,3 sampai 1,5. Sedangkan untuk faktor aktivitasnya seperti biasa sesuai dengan kondisinya. Nah, tapi untuk energi itu enggak terlalu masalah perhitungannya. Yang bermasalah adalah sekarang di Indonesia sendiri itu sampai sekarang kita masih mengadopsi di AKG kalau pertumbuhan nanti um, perhitungan kebutuhan yang konservatif pada lansia gitu. Ini sebenarnya sudah lama ditinggalkan kalau negeri, di, di Australia maksudnya kita sudah dari sejak 2000 berapa ya? dari 2010-an mungkin sejak Um, saya mulai praktek di rumah sakit di sana. Itu, kita selalu menggunakan estimasi yang jauh lebih tinggi pada lansia karena kita tahu pada lansia yang sehat saja itu setelah dilakukan review, yang nanti teman-teman bisa cari referensinya. Yang uh, proteks Group analysis ini, itu ternyata ditemukan bahwa lansia yang sehat kok itu kebutuhan proteinnya itu minimal 1 sampai satu koma gram per kilogram berat badan kita di AKG masih 0,8 gitu jauh di bawah dengan yang seharusnya. Gitu. Nah, kalau kita pakai 0,8 itu dengan logika yang di awal tadi bahwa mereka kemampuan menyerapnya kurang, kebutuhannya semakin tinggi kan otomatis deficitnya semakin besar gitu. Itu makanya lebih baik lebih ideal pada lansia itu kebutuhan proteinnya diberikan lebih tinggi, 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Pada kondisi mereka yang sakit, masuk rumah sakit apalagi memiliki hipopenia, memiliki masalah gizi buruk gitu otomatis jauh lebih tinggi kebutuhannya. Kita biasanya memberikan antara 1,2 sampai 1,5. Biasanya malah lebih dekat cenderung ke 1,5. Khususnya mereka ada di rumah sakit karena proteinnya sangat dibutuhkan banyak sekali kebutuhan di dalam tubuh lansia. Jadi idealnya kita memberikan dalam jumlah yang lebih tinggi. Kemudian kenapa protein ini penting untuk diberikan dalam jumlah tinggi itu karena dari berbagai studi yang sudah dilakukan. Salah satunya yang saya terbukti tua ya hasil studinya itu setelah dilakukan penelitian dari berbagai macam Uh, studi yang memberikan suplementasi protein itu pada lansia selalu ditemukan bahwa pemberian suplementasi protein itu dampaknya positif pada mereka gitu. khususnya menurunkan resiko kematian tapi juga outcome lain terutama mengurangi resiko untuk masuk ke rumah sakit resiko komplikasi ketika tadi misalnya di operasi itu resiko infeksinya menurun dan seterusnya itu menjadi jauh lebih baik kalau memberikan suplementasi protein gitu. dan studi yang lebih baru pun mengkonfirmasi ini gitu, bahwa kalau kita bandingkan misalnya antara lansia dengan yang dewasa muda itu efek pemberian suplementasi sangat berbeda dampaknya terhadap kasus kematian. Kalau yang muda misalnya, yang usianya di bawah, 60 tahun, itu di bawah 65 tahun yang mengkonsumsi protein dalam jumlah tinggi atau sedang itu justru resiko kematian akibat kanker atau penyakit lainnya, CVD dan seterusnya itu malah cenderung lebih meningkat, gitu semakin tinggi protein itu kenapa sangat hati-hati sekali kalau menemukan orang dengan konsumsi protein yang berlebihan seperti misalnya yang ikut keto diet atau yang ikut apa diet dengan model Atkins diet dan sebagainya itu ketika masih muda itu resiko kematian meningkat drastis. Gitu. makanya nggak boleh dilakukan dalam jangka waktu panjang gitu. Tapi kalau kita bergeser pada usia yang di atas 65 tahun, itu pada lansia, justru malah efeknya sebaliknya, gitu, memberikan suplementasi protein dalam jumlah tinggi pada lansia, itu memberikan dampak yang sangat positif untuk menurunkan resiko kematian. Karena protein tinggi sekali ini dibutuhkan untuk membantu fungsi tubuh secara normal, tadi untuk membantu regenerasi protein otot, untuk membantu sel-sel imunitas, dan seterusnya. Jadi sangat-sangat krusial -sangat untuk memberikan protein dalam jumlah tubuh nah cuma masalahnya yang tentu teman-teman yang kerja di rumah sakit selalu mengalami ini memberikan suplemen itu terutama suplemen protein pada lansia itu sangat susah sekali gitu dan mau sebagus apapun suplemennya kita nggak bisa maksa orang itu untuk minum gitu jadi yang perlu kita pikirkan adalah triknya bagaimana supaya suplemen itu dikonsumsi karena kalau dia terpisah sekali lagi dalam bentuk minuman susu atau yang lainnya harus diminum sendiri itu menambahkan ekstra volume, ekstra masa yang harus mereka minum di luar makanan yang seharusnya, jadi otomatis ini akan membuat lansia itu menjadi lebih cenderung tidak mengkonsumsi suplemen itu. Kalaupun dikonsumsi, jumlah konsumsinya akan menjadi jauh lebih rendah. Atau malah menyebabkan konsumsi makanan berikutnya menjadi menurun gitu loh. Jadi dilematis sebenarnya untuk memberi makan apa suplemen protein pada lansia itu. Dan kemudian masalah lainnya juga itu kalau kita tahu lihat itu kalau teman-teman sering melakukan recall pada lansia, hampir sebagian besar itu ketika bangun bangun tidur biasanya nafsu makan tidak terlalu baik biasanya sarapan itu seadanya bahkan nggak ada sama sekali terus kemudian agak siang agak banyak terus sore atau malam itu biasanya jadi makanan yang paling banyak jumlahnya jadi kalau dilihat dalam sehari itu distribusi jumlah asupan protein terutama itu menjadi cenderung tidak seimbang jadi pagi itu sangat rendah cuma sekitar 10 gram atau bahkan kurang siang itu 15 20 terus malam baru jumlahnya banyak nah dengan model yang seperti ini terus terang itu sangat tidak ideal pada lansia karena ini akan menghambat proses sintesis protein di otot gitu untuk mengganti jaringan-jaringan yang rusak gitu. Idealnya diinginkan pada lansia itu supaya konsumsi protein itu pagi, siang, sore distribusinya sebanding hmm. antara pagi, siang dan sore. Jadi berkisar antara 20 sampai 30 gram. Dengan membuat seperti ini distribusinya nanti harapannya kita akan memastikan supaya sepanjang hari itu proses sintesis kolin dalam itu bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi mereka akan cenderung recover jauh lebih cepat ketika mengalami sakit atau ketika mengalami uh, operasi misalnya atau ketika pasca masuk rumah sakit itu jadi yang harus kita lakukan sebelum berusaha untuk memasukkan protein dalam jumlah tinggi itu adalah memastikan supaya nanti jumlah proteinnya terdistribusi seimbang antara waktu makan pagi siang dan malam itu yang harus kita lakukan nah cuma sekali lagi melakukan ini bukan barang yang sederhana ya karena Um, apa namanya memberikan ekstra volume sekali lagi nanti akan berdampak negatif pada lansia gitu nanti kita lihat triknya di belakangnya selain jumlahnya itu protein salah satu yang penting itu adalah juga jenisnya gitu karena uh, nggak semua makanan atau enggak semua jenis protein itu berdampak sama pada tubuh lansia. Jadi protein esensial khususnya itu sangat krusial sekali supaya masuk dalam jumlah yang cukup supaya walaupun ketika mereka sakit sekalipun ketika asupan makanan berkurang itu bisa tetap dipertahankan masa ototnya dan tidak mengalami sakropenia atau um, mengalami frailty tadi. Nah, untuk uh, yang direkomendasikan itu di antara asam amino esensial salah satunya adalah leucin karena ditemukan dari beberapa penelitian ditemukan bahwa leucin ini adalah jenis asam amino yang dia sangat efektif untuk membantu proses uh, sintesis dan perkembangan protein otot gitu. Jadi kalau pada lansia diberikan dalam jumlah cukup leusinnya itu dia sintesis proteinnya menjadi jauh lebih baik. Idealnya diberikan sekitar 3 gram untuk setiap alur untuk makan dan diantara sumber leusin yang baik itu paling banyak biasanya dalam uh, isolat whey protein biasanya, atau dalam protein susu bisa menjadi alternatif. Jadi uh, ini bisa kita gunakan sebagai bahan atau trik yang yang bisa mudah untuk memenuhi kebutuhan protein tadi. Nah sekarang bagaimana memenuhinya tadi yang saya sebutkan karena kalau diberikan ekstra itu akan menghambat makanan berikutnya. Itu makanya intervensi pada lansia sekali lagi daripada memberikan suplemen yang khusus yang berdiri sendiri itu selalu sekarang kita rekomendasinya itu diarahkan sebagai dalam bentuk fortifikasi. Kenapa fortifikasi ini penting karena fortifikasi itu bisa membuat makanan yang dalam porsi yang normal yang dikonsumsi sehari-hari itu bentuknya sama, enggak ada perbedaan gitu. Rasanya juga sama gitu. Enggak berubah ukurannya dan penampilannya. Jadi mereka akan makan dengan biasa tapi mereka nggak menyadari bahwa ada ekstra kalau dan protein dimasukkan di dalam situ. Nah, ini contohnya dalam sebuah penelitian kita lakukan di Adelaide kita melakukan suplementasi pada menu yang standar yang diberikan pada MO itu meals on wheels dan jadi ada lembaga seperti yang tadi disebutkan uh, Pak Dugu tadi dan seperti food bank itu jadi ya memberikan makanan dikirim ke lansia tapi ini bayar jadi seperti catering diet itu nah, terus kita modifikasi yang menu standarnya mereka kan fortifikasi dengan ekstra kalori dan protein terutama proteinnya jadi kita sembunyikan ke dalam menunya jadi ukurannya tetap sama seperti yang standar cuma di dalamnya itu ada ekstra protein gitu dan uh, kemudian setelah kita lakukan analisis bisa dilihat setelah diintervensi tiga bulan itu secara signifikan yang diberikan ekstrak kalori dan protein itu pertama dia dari status gizinya meningkat drastis asupan protein dan kalorinya itu berbeda drastis dibandingkan dengan yang kelompok kontrol jauh lebih tinggi secara signifikan dan status gizinya kita ukur dengan MNE tadi dia juga meningkat drastis bahkan meningkat sampai lebih dari 4 poin dibandingkan dengan yang diberikan pada kelompok kontrol dan kelompok standar gitu nah kemudian kalau kita lihat distribusi asupannya itu yang di grafik ini yang C sama D terutama itu bisa kita lihat dengan jelas bahwa dengan memberikan fortifikasi tadi dimasukkan secara tersembunyi tadi itu dia tidak mempengaruhi pertama asupan makan yang berikutnya jadi jumlahnya sama dengan yang seperti dengan standar, bahkan lebih tinggi tetap dan juga kita bisa cenderung lebih mudah untuk memenuhi tadi supaya distribusi proteinnya itu setara antara pagi siang dan malam gitu. Jadi mencapai 20 30 gram sehari itu jadi jauh lebih mudah dengan cara seperti ini. Nah makanya contoh yang bisa kita gunakan itu. Uh, kita kalau di rumah sakit biasanya kita menggunakan hospital base formula yang, yang lebih poten, yang lebih kuat, uh, yang bisa dengan mudah dengan volume yang kecil cuma dikasih satu dua sendok itu bisa meningkatkan ekstra protein dan energi dalam jumlah lebih tinggi. Tapi kalau nggak di rumah sakit ya di rumah, kurang untuk yang lebih terjangkau itu kita bisa menggunakan alternatif saya bubuk susu skim, telur margarin itu ideal untuk digunakan walaupun otomatis masanya akan lebih banyak sedikit dibandingkan kan, kalau yang hospital formula. Nah tapi caranya adalah tadi dengan menyembunyikan supaya fortifikan ini enggak terlihat. Gitu. Jadi misalnya yang simple kalau susu skim itu mau ditambahkan ke dalam sayuran, misalnya yang sayuran yang yang bersantan santan, terutama ya, seperti rendang itu sayur apa, sayur lodeh itu ideal untuk dijadikan sebagai uh, kendaraan untuk memasukkan itu. Itu tambahkan dua tiga sendok susu skim di dalam itu gak kerasa sama sekali gitu. malah bikin jadi tambah creamy gitu, atau misalnya kalau senang tomyam yang berbasis santan, terutama itu ideal, tapi kalau yang yang berbasisnya kalau yang sayur bening ditambahi susu itu enggak ideal khususnya jadi sayur lumer itu enggak ideal untuk digunakan sebagai fortifikasi apa kendaraan untuk fortifikasi tapi kita gunakan yang uh, rasanya itu blend innya jauh lebih mudah atau kalau misalnya jus misalnya jus buah kalau sembuh jus buah itu kan di dalamnya ditambahkan dua atau tiga sendok skimil powder atau produk susu yang dari rumah sakit misalnya itu juga nggak masalah karena begitu di blend malah menjadi rasanya mirip dengan uh, seperti apa namanya uh, milkshake gitu loh atau seperti fruit shake jadi jauh lebih lebih menyenangkan atau seperti smoothie rasanya jadi malah bisa disembunyikan di situ atau kalau misalnya bikin taruhlah scrambled egg bikin telur dadar itu yang simpel, dikasih ekstra margarin sama keju di dalamnya terus habis itu dimasak jadi volumenya nggak bertambah tapi di dalamnya ekstra kalori dan protein jadi jauh lebih besar jadi menyembunyikan uh, di dalam makanan yang dikonsumsi hari-hari tanpa menambah volume itu menjadi sangat ideal itu trik yang paling paling ideal digunakan pada lansia. Nah oleh karena itu kalau teman-teman mau mengembangkan um, fortifikan untuk lansia itu sebaiknya kunci yang pertama itu adalah bahannya yang dia sifatnya modular yang dia nggak rasanya terlalu kuat kemudian bisa di blend ke dalam banyak hal jadi dalam bentuk seperti susu skim tadi dalam bentuk bubuk yang tidak punya rasa kuat, yang baunya tidak terlalu kuat itu ideal sekali untuk bisa dimasukkan kemana-mana jadi bisa dimasukkan ke dalam bermacam-macam bahan-makanan apalagi kalau rasanya relatif netral itu yang vanila tapi enggak terlalu kuat, vanilanya itu baik untuk digunakan untuk dimix dengan bermacam-macam makanan untuk buah, sayur, dan sebagainya itu bisa kemudian selain itu juga nanti ketika memilih bahan itu sebaiknya perhatikan juga secara total itu ketika kita memberikan konsul pada lansia sesuai dengan status sosial ekonomi itu, terutama kita memilihkan bahan fortifikan yang itu harganya nggak terlalu mahal karena otomatis mereka mengkonsumsi ini bukan dalam jangka waktu pendek kan? karena dalam sisa hidupnya otomatis supaya asupan yang baik itu menggunakan fortifikan dalam makanan yang konsumsi sehari-hari jadi sangat baik gitu, jadi kita lebih baik memilih yang relatif low cost tapi dia kandungan zat gizinya itu baik jadi sangat mudah untuk digabungkan dengan berbagai macam bahan Oke, okay? itu untuk dietnya Sekarang kalau kita lihat terkait dengan olahraga tadi, ini poin penting yang tadi disampaikan oleh Pak Dulung dan Bu Nadia adalah bahwa ketika kita memasuki masa lansia itu selalu yang kita temukan, ini dari sesudah kita lakukan di Australia dan di Indonesia itu orang itu sebagian besar, bukan semua ya, sebagian besar itu lansia masa tubuhnya itu jadi semakin kecil seiring dengan pertamanya usia jadi semakin kuat itu semakin ringan berat badannya dan rata-rata lansia itu terutama yang tinggal di panti jompo itu yang yang apa dalam kondisi tengah-tengah antara sehat dan nggak nggak ya sakit banget nggak di rumah sakit tapi juga nggak benar-benar sehat di rumah sendiri ehm, biasanya setahun itu kehilangan berat badan sekitar satu kilo jadi nggak diapain pun mereka nggak sakit pun itu secara normal turun berat badannya jadi, oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati untuk memonitor dan memastikan bahwa berat badan, perubahan berat badan itu terjadi secara normal pada lansia. Gitu, kalau dalam waktu periode satu tahun, itu lebih dari satu kilo, itu artinya ada masalah gizi yang sangat krusial, atau masalah kesehatan yang sangat signifikan pada lansia tersebut. Nah, dan yang bermasalah adalah ketika lansia itu kehilangan masa otot, kehilangan masa tubuh itu, sebagian besar yang ditemukan selalu mereka, kalau dibandingkan dengan yang muda, kalau kita misalnya masuk rumah sakit itu biasanya perbandingan yang hilang antara otot dengan lemah itu relatif sebanding. Tapi kalau kita lihat pada hasil penelitian pada pasien manusia itu ketika mereka sakit, baik itu ke rumah sakit ataupun di rumah itu selalu yang hilang paling cepat adalah masa ototnya. Dan kemudian begitu kondisi mereka baik itu masa ototnya nggak balik. Tapi akhirnya sisa yang hilang, spesiesnya yang yang hilang tadi ototnya terbakar itu diambil alih oleh masa lemak. Jadi ketika dikasih makan banyak justru lemaknya yang tambah banyak gitu. Jadi akhirnya lama kelamaan ini mengalami tadi yang disebut dengan saponemia gitu. Dan kalau kita lihat itu dari hasil CT scan yang di samping ini itu pada lansia sekali lagi, ketika mereka kehilangan massa ototnya berwarna terang ini itu maka dengan cepat itu masa lemak akan menginfiltrasi untuk mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh otot tadi. Jadi otomatis melakukan olahraga untuk menjamin bahwa otot ini bisa tumbuh kembali, dirangsang untuk uh, kembali uh, pada ukuran yang sebelumnya atau masa dengan jumlah yang sebelumnya itu jadi sangat-sangat krusial sekali. Dan dari penelitian yang uh, kita lihat berlama-lama setelah periode pandemi ini ya kita tahu bahwa um, sebagian besar lansia karena mereka kelompok yang risikonya paling tinggi, yang bahkan kalau teman-teman lihat itu grafiknya yang dulu muncul awal waktu di Italia itu sangat mengejutkan sekali ya. Yang meninggal itu 95 persennya itu usianya lebih dari 70 tahun. Jadi mereka adalah kelompok yang sangat sangat riskan sekali untuk meninggal karena COVID ini. Jadi otomatis mereka semua supaya 100 sekarang diisolasi, aktivitasnya berkurang. Tapi dampak negatifnya yang kita tidak sadari justru membuat mereka untuk stay di rumah, duduk di rumah itu sangat-sangat gila gitu. Terhadap imunitas tubuhnya gitu. Karena kita tahu bahwa otot kita itu adalah salah satu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 kalau kita lihat uh, hasil perbandingan itu uh, dari grafik yang ada di sebelah kanan itu ya kalau misalnya enggak olahraga terutama itu enggak jalan misalnya nggak beraktivitas itu ternyata pada tubuh kita itu jumlah apa marker-marker uh, inflamasi seperti CRP si itu jumlahnya akan jadi jauh lebih tinggi produksinya gitu. Tapi begitu kita jalan misalnya ini satu kenapa ajaran jalan, jalan 10.000 langkah itu diberikan itu adalah karena kalau jalan lebih dari 10.000 langkah itu jumlah crp si akan jauh lebih turun gitu karena Tadi ototnya aktif bergerak, meyokin dalam jumlah tinggi itu, maka fase faktor-faktor inflamasi terlokin itu akan jadi jauh lebih berkurang. Itu yang yang diharapkan. gitu. Nah, maka pada lansia sekali lagi, memberikan mereka anjuran untuk berolahraga itu sangat-sangat usia sekali. Dan menggabungkan antara memberikan suplementasi protein dengan olahraga, itu setelah dibandingkan, selalu jauh lebih baik dampaknya dibandingkan salah satunya dilakukan gitu. Jadi kalau cuma olahraga tau, atau dikasih suplementasi protein tau itu, Efektivitasnya lebih rendah dibandingkan gabungan antara suplementasi protein dengan olahraga. Jadi dua-duanya sifatnya komplementer dan sangat crucial untuk dilakukan pada saat yang bersamaan. Dia ya, kalau dilakukan bersamaan dengan uh, apa uh, aturan pemberian yang baik, itu maka cenderung kan bisa membantu meningkatkan berat badan, masa otot menjadi lebih baik, kemudian independen untuk membantu melakukan aktivitas sehari-hari itu menjadi jauh lebih baik dan mereka cenderung lebih jarang untuk mengalami apa, jatuh, untuk mengalami sakit, untuk mengalami frailty itu jadi jauh lebih berkurang. Jadi kombinasi olahraga dengan suplementasi protein sangat-sangat esensial pada lansia. Nah, sekarang kau ditanya jenis olahraganya apa, itu jawabannya pertama yang paling penting itu adalah olahraga apapun lebih baik daripada nggak olahraga. Jadi daripada mikir ini nanti mau disuruh olahraga apa itu susah, lebih baik, pokoknya bergerak. Itu lebih penting dibandingkan nggak bergerak sama sekali. Jadi sekedar berkebun, jarang, -jarang di sekitar rumah, sekitar komplek, Sepedaan kalau ada sepeda, pergi berenang, apapun itu olahraganya yang membuat badan bergerak, membuat otot mereka beraktivitas itu jauh lebih penting gitu. Dan ini juga salah satu trik yang paling sering kita gunakan untuk membantu meningkatkan nafsu makan manusia. Terutama karena kalau tadi nggak banyak bergerak itu salah satu dampaknya adalah inervasi kesalahan pencernaan itu aliran darah jadi berkurang. Jadi otomatis pengosongan lambung juga menjadi melambat. Tapi kalau bergerak salah satu dampak gaya gravitasi dan inervasinya itu menjadi jauh lebih tinggi. Jadi akhirnya perpindahan makanan dari lambung ke dalam saluran pencernaan berikutnya itu jadi jauh lebih cepat. Jadi akhirnya rasa motor jadi jauh lebih baik, nasu makan jadi lebih baik. Jadi bergerak ini enggak hanya untuk membuat otot menjadi aktif, tapi juga membuat nasu makan jadi lebih baik. Nah, tapi kalau kita lihat dari berbagai rekomendasi yang kita temukan dari hasil meta-analisis tadi contohnya, yang direkomendasikan pada lansia, khususnya bagi mereka yang mau nutrisi masuk ke rumah sakit atau yang mengalami resiko untuk mengalami sarkopenia, atau sudah mengalami penurunan masa otot, sebagainya itu, jenisnya yang diberi, direkomendasikan adalah yang weight-bearing exercise, atau yang resistant exercise, yang dia intinya akan memacu supaya otot nanti akan mengalami kerusakan, mengalami inflamasi, dan ini digantikan dengan jaringan otot baru. Itu yang direkomendasikan. Contohnya bisa dilihat pada gambar ini. Jadi, resistance exercise yang simple, yang weight-bearing, yang melibatkan uh, apa, beban itu paling direkomendasikan untuk dilakukan oleh lansia. Karena ini membantu mereka untuk uh, meregenerasi dan menumbuhkan uh, masa otot dengan jauh lebih cepat dan lebih baik. Oke, okay. mungkin sekian dari saya, Bu Hana. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.